Tapi kalau yakin salah, kalau yakin, Allah itu tidak kayak ulama kecil, tetap api anu. Kalau <laughs> <laughs> <laughs> menasihati satu tegal, satu macam-macam, semacam-macam, tapi ojo terus Elmu jika kasih kita. Darah yakin, berkorban ya Allah. Saya langsung sholat terbang kejang, kalau takut kau langsung telat terbang kejang, aku biasa. Tapi kau terus darani, aturan aturan sanksi model menunggu, kau ya, kacau. Ono wong awak, sholat merubah gedang, ya, ratu manina, fatiha itu, kalau lah hidarani syafi itu wong ngawak tapi kalau hidarani sholat model ngunuh itu panduan begitu, jadi hukum itu begitu, ada syafh mergoti sepura ada sah mergoti sesuai aturannya awalnya waktu yang bisa dijawabnya Abu Hanifah Apa Hanifah itu seperti pintar tapi nak dagang itu saya rati akad itu, ijab obol Terus wong marung itu nyolong opo hibah, hmm. Wong urong buku tuku, gedang goreng itu pangan. Darah ini nyolong, kok wong uangake? Diarani hibah, mungkin gue orangnya kayak no. Diarani jual beli, gue orang raganya kok is buat pangan, ijap pemkaban ya. Kira tahu mikir uno? ayo, Ayo jajal saya mergobok. Anak alasane? Gus Umum Gus, karena gak gula rapi nanti di tempat yang kamu gedang goreng lima ratus tuh boleh tergali sayur lima ratus. Akhirnya aku kanifataran di Solo ini gue jadi ngegwe muato, gwe muato gue nggak barang sepele, sebohongan pangan, gue bayar gue. Gue orga nih yang gak umum, gue oleh ngeles. Karena gak jelas kan, coba gue malah pas marung gue, gue skip man gedang goreng ala samuk. Diba gak dikakno gue, nyolong kok nih ngarep gue ngekay. Garani jual beli, belum ada. Icap, kogul, emosi rata mikir, Jadi banyak di sekeliling kita fakih-fakih yang belum terjawab. Kurung masalah masjid. Kurung swingin yang bikin gerakan bagi ayah daerah pulau pekarangan. Gus masjid ni hukumnya bias. Nabi ya hukum. Mejid itu pinggir ratan, terus digusur kena ratan, nah, terus bekasnya tanah uang nompo, mejit, mejit. Uang wakaf, itu orang rawani nombor, tidak kok Mejid ngurunggui Mejid, jika orang cari wakuf pernah boleh dipindah terus hukumnya biaya biaya, iya lah, biaya karena Mejid itu yang tak usul lah, sementing ngejodol itu, aku harus pukul karena tadi kalau menurut hukum wakaf itu nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh dijual, macam-macam tapi masalahnya nak masjid itu sampai ditingkat, kadang-kadang bekas-bekasnya itu, masjid yang pertama itu bekas bekas-bekasnya itu, di umurmu -umur itu tak ada di buang dibuang, bekasnya itu apa? majid ini ya, karena musola harus ada musulat atau pondok, makanya juga ada di lokalisasi untuk wangil teman. jadi ngiling -ngiling. ngaji malam ini agak rumit, tapi memang harus sampean ngerti ya. Eleng -eleng -eleng. Jadi, hukum Qur'an itu, nak sawangannya beda, jari Ibnu Akbar, ukun tegai beda-beda, zamannya beda-beda. Itu mirip kalau Nabi ditakui, Ya Rasulullah, ibadah paling abdul itu apa? Nabi menjawab, sholat di awal waktu. Kadang-kadang ada -kadang tanya, Ya Rasulullah ibadah paling abdul itu, berul waliden, kok ini tidak mengurusnya. Kadang tidak dijawab, nyarutan. Yang mereka raihnya orang sini takut beda-beda. Tak susah ya waktu itu Ono uang bisa nak solat tapi kawan tapi nak yang ruang tanggapan Iqbal yakin Ono uang nak itikafnya mencitku betah Awal gue sebelumannya terang betah Mereka masjid raga cangkeman gue kecangkeman <tusing> <tusing> Kuat nih di gue jajar gue om saat jam abianya masjid saat jam Gue sama sepuh Coba Betah masjid, jangan-jangan kayak betah itikam masjid, tuh masjid itu rakyat yang kemana? Gua mu. Tapi orang gak, Ridho masjid. Orang <gulau> <tuhara> orang dari kota Ridho wafiridol, walidin masuk tuh apa bisa ketin? Jadi nabi adalah ya potongan potonganewongin, potongan e nak sholatnya harus bener dijawab, minta itu dulwalidin. Yo terus waktu itu rapor lu garang kitab nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana enggak? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya berarti kira ulama, kata ulama. Itu tadi ada Di luar akwal itu ada akwal Akwal itu sebenarnya kena diterjemah. Pokoknya seperti itu. Paham ya? Waliannya Hasan Basri, Hasan Basri udah di kiais, model rapat di mikir. Ya Hasan Basri rezeki kulon itu ku angin. Paling <muluh> kabel istighfar, ya istighfar singkatnya. Itu coba lo nanti anak-anak, ya istighfar singkatnya. Takwa, no bo, eh hijau, no Istighfar, paling itu takwa. Ya Hasan Basri, jinan bodoni kulo. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Foi, saya dikomplain. akhirnya itu dia nih tugu. pangeran, nak kabel, kabel. <muluh> Penting <mb>, istighfar. Jadi dia nih resep khusus setiap masalah, kabel <muluh> no <apa po> <muluh> Jadi yang penak deh ini cara titik-titik rapati mikir gitu mau kangguru ini gitu mau kangguru itu ada ada angel kabes mau kemana kok? Kalau rapa rabi, istighfar anak istighfar itu tangake istighfar kuat itu siapa istighfar? Ini penting kalau aturakan dan sampaikan itu jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini itu ayatnya hanya ayat-ayat ekstrem yang suka liberal mendak iruhanum fikih lakum dinukum, waliyah. Sampai Quran kadang ngisin dalil ibu perkara dari dari liberal, dari ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kandha ya, kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Ingat-ingat, Yiling ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda. Adalah Abbas adalah orang sing digelari para sahabat tarjumanul Quran. Orang yang menjadi penerjemah Al-Qur'an. Jadi makna Al Quran paling orisinal itu jika di oleh sinten Ibnu Abbas karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani aw ma wa mafaqihuddin wa alimut takwil apa? Aw mafaqihuddin wa alimut takwil. Sehingga ayat paling dijimetlah itu kalau di depan Ibn Abbas menjadi mudah itu baru dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Pun ini jelas beda. Gitu, Tiwa gumelayatasa alun temeriki ini pun beda atau beda zaman dengan ayat wakifuhum innahum apa wakifuhum innahum masuk. Subhanakallihiwakehanti ada data kaki, baru donasi wajin data kalimati. Subhanakallihiwakehanti ada data kaki, baru donasi data data kalimatik sebahan oki warga data kopi waridona si data